Joe Dante adalah penggambaran dari Dewa Ares dan Dewa Zeus. Pada awalnya drama update berpikir jika Joe Dante akan cocok dengan karakter Dewa Zeus. Namun setelah dipelajari lebih lanjut, karakter Zeus hanya melekat sedikit pada karakter Joe Dante. Karena tak sepenuhnya karakter Dewa Zeus menggambarkan karakter Joe Dante. Menurut drama update pribadi, Joe Dante memiliki karakter sebagai penggambaran dua dewa. Dan karakter Dewa Ares adalah penggambaran dewa yang kedua dan yang paling menonjol dalam diri Joe Dante. Sebelum kita membahas hal itu lebih lanjut, drama update akan memberitahu karakter dari Dewa Zeus dan Dewa Ares yang merupakan penggambaran dari karakter Joe Dante. Dewa Zeus merupakan raja dari semua dewa dan dewi Yunani, Dewa Zeus merupakan sosok yang diagungkan. Ia digambarkan sebagai sosok yang kuat, tak terkalahkan, merupakan penguasa untuk para dewa-dewi serta manusia. Di balik citranya yang hebat, Dewa Zeus yang juga disebut sebagai Dewa Langit bukanlah sosok yang sempurna. Di dalam mitologi, semua tindak kekejamannya telah tercatat. Ia banyak melakukan pembunuhan, penyiksaan, pengkhianatan, hingga pemerkosaan. Korbannya pun berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari manusia, sesama dewa dan dewi, bangsa titan, hingga anaknya sendiri. Lalu Dewa Ares adalah Dewa yang haus darah dan merupakan perwujudan dari pembunuhan. Ares berkuasa atas alat-alat perang, penyerangan dan pertahanan kota, pemberontakan, penjarahan, kejantanan, serta keberanian. Dewa Ares juga merupakan simbol dari keberutalan, kekejaman, dan horor dari perang. Dewa Ares mencintai perang untuk kesenangannya sendiri, dia menikmati hiruk pikuk dan teriakan dalam perang, pembantaian manusia, dan penghancuran kota. Dia bahkan tidak mengikuti semangat keberpihakan, dia kadang-kadang mendukung satu pihak lalu membantu pihak lainnya, dia hanya melakukannya sesuai kehendak hatinya. Sifat Dewa Ares yang haus darah dan liar ini membuat dia dibenci baik oleh orang tuanya maupun oleh Dewa lain. Dewa Ares juga melakukan perselingkuhan dengan Dewi Eprodit. Sebagai Dewa Perang, Dewa Ares malah sering kalah dalam pertarungan. Dewi Athena pernah beberapa kali mengalahkan Dewa Ares. Setelah mengetahui karakter dari kedua dewa itu, sekarang drama update akan mengaitkan karakter kedua dewa dengan Joe Dante. Menurut drama update, Joe Dante sangat mirip dengan karakter Dewa Zeus yang merupakan raja dari semua dewa. Dalam drama Penthouse Joe Dante digambarkan sebagai seorang penguasa dan seorang pengusaha sukses yang memiliki kekuasaan penuh terhadap Penthouse. Joe Dante juga tidak terkalahkan, dan hal ini terbukti dari perperangan yang dilakukan Jo dan dengan Sim Suryon, Oh Hyun Hee, dan Logan Lee. Jo dan selalu memiliki cara untuk bangkit dan menyerang balik musuhnya. Bahkan tak segan-segan Jo dan melakukan penyiksaan dan pengkhianatan serta pemerkosaan. Jo dan selalu menyiksa musuhnya, sebagai contoh Jo dan pernah menyiksa Chon So Jin setelah menikah dengannya. Dan kita semua tahu bahwa Jo dan dan Chon So Jin juga merupakan musuh dalam selimut. Joe Dante juga melakukan pengkhianatan berkali-kali contohnya ketika berselingkuh dengan Chunsojin, Jin Jo menghinati SIM suryon Selain itu Jo dan juga melakukan pemaksaan atau pemerkosaan kepada SIM suryon yang menjebaknya agar mau menikah dengannya jadi sebagai besar sifat Joe Dante adalah penggambaran Dewa Zeus namun karakter Dewa ares juga cukup menonjol dalam diri Jo Dan;te hal ini sesuai dengan karakter Dewa Ares yang haus darah dan liar Meskipun Joe Dante tidak haus darah, namun Joe Dante selama ini haus akan harta dan kekuasaan. Joe Dante juga bersikap liar dengan apa yang dia lakukan untuk mendapatkan tujuannya. Joe Dante juga selalu brutal, kejam dan sangat menikmati penyiksaan yang dia lakukan terhadap musuh-musuhnya. Hal ini sangat cocok dengan karakter Dewa Ares yang sangat menikmati peperangan dan kekejaman. Jodante juga selama ini tidak pernah memihak siapapun dan selalu melakukan semuanya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Selain itu Jodante juga melakukan perselingkuhan dengan Conso Jin yang karakternya dilambangkan sebagai Dewi Aphrodite. Sama halnya dengan Dewa Ares yang juga berselingkuh dengan Dewi Aphrodite. Jadi Jodante merupakan penggambaran dari dua dewa sekaligus. Jodante adalah penggambaran Dewa Zeus dan Dewa Ares. Bagaimana menurut kalian...